mo -e <laughs> ke Jawa akun jalo dikawi ke se oh, jawab <tih> Akhirnya, Mas Giro jawab lagi, Bu, saya udah punya calon Hiss, kakak calon Sampung, Ibu, calon kamu sahabat oh, Calon saya, oh Orangku Dhabimawai, dekat sini, enggak usah cari yang jauh-jauh. Yang dekat gajah banyak yang sholihah. Tapi yang saya pilih, sholihah, yang luar biasa. seorang perempuan yang cantik lahirnya, cantik pula latinnya, anaknya ngaji bu, dititipin orang tuanya ke Pak Kiai. Insya Allah nih, calon yang saya pilih adalah perempuan yang mampu menjadi istri sholihah. Namanya sahale, ala bu, sehingga penting Hmm. Ah, sing penting hana no, turunan neng, ih jangan salah paham, oh, nanti tuh no. Ternyata Mas Gino pinter milih, yang dipilih gak usah jauh-jauh ada kudunya Pak Rohidin, masya Allah yang cantik lahirnya cantik hatinya. Akhirnya alhamdulillah sekarang para halal. Coba dong, anu duduknya gandeng.